Allahumma apa? Nih. Sama -sasa, <tuk> lihat yang disini, lihatnya. sini? Lihatnya astagfirullah, dah ini dulu. Itunya ini apa? Ini hmm. tak, ini Enggak, enggak, enggak, enggak, Lihat ini apa Ya Sa enggak, A Ya Ya enggak, Ba Ya A. I Sa. Iga ini. Tak. A. Sa. Ya. Iga, <coughs> Sa. Ih, yang panjang mm, A Ja, ja. Bukan ja, ja, Ja Ja Ini apa ini? Ja Sa Sa A ba. Sa itu ja. ah, sekarang menjaha nih. Ini apa? Ja. Nih. Ha. ha. Apa? H hmm, ini. Ta. Ih, yang tadi? Ja.